الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ اللَّهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعيوب إذ نادى ربه أني مستني أضر وأنت أرحم Allah alim Wabalaga rasuluhun nabiul karim Wanahmu ala dalika minasyahidin awal syakirin Walhamdulillahi rabbil alamin Pertama-tama Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur khadirat Allah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih maha penyayang tak pandang sayang Semoga rahman rahimnya tercurah kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia tetap menjalankan syariatnya sampai pada saat ini salawat serta salam kepadanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah tetap memberikan keselamatan kepada beliau kepada kepada isi rumahnya kepada sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya sampai yaumil kiamah Allah memberikan keselamatan kepada kita semuanya Amin ya robbal alamin pada kesempatan ini tema khutbah kita ialah doa dari para Nabi Allah Yang makbul Saya catat di sini ada tiga doa Dalam Al-Quran yang dikabulkan oleh Allah Pertama yaitu doanya Nabi Adam AS Yang terkenal dengan Rabbana zolamna ampusana Wa illan takfir lana setelah diteliti kenapa keluar doanya Nabi Adam seperti ini Mufassirin melihat bahwa itu Nabi Adam melakukan dosa standar yang terjadi pada seluruh panca indera manusia maka doanya adalah Rabbana zalamna amfusana wa illan tagfir lana warahamna lanakunanna minal khasim Itu doa standar ketika dosanya juga standar Kalau do, dosanya meningkat maka Allah turunkan doanya Nabi Yunus alaihi salam yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzualimi ini sudah pertengahan ini dalam kronologis diturunkannya Nabi Yunus itu mendapat banyak tantangan maki jemuhan sampai dia tidak sabar, tidak tahan dia tidak kuat lagi menghadapi umat yang begitu tidak bisa diatur. Ya, kalau di sini kan diatur sama apa lagi bapak pimpinan selalu kontrol. Ini saya berani katakan pak, kalau sesuatu yang sudah kacau balau itu maka saya orang pertama daftar di militer untuk diapakan saja di situ biar saya gabung sama bapak. Kenapa? Karena kondisi tidak menentu seperti ini, Bapak tetap bertahan. Terus terang ini, Pak. Saya katakan kepada tanganku balik, jangan jauh-jauh dari Bapak. Tentara di sana. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang tegulah kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Yang pratekan itu adalah militer itu Quran ya Ali Imran ayat 103 itu perintahnya seperti itu sekarang ini pak kalau kita tidak sabar ini sama dengan diri kita mungkin ada yang tidak sabar tapi ada aturan dalam Al-Quran ini tetap harus kita yakini bagaimana Nabi Ayub itu dia tinggalkan dia tinggalkan jamaahnya, dia tinggalkan orang-orang yang harus diberi pencerahan dia keluar bahkan dia diam-diam di malam hari pergi naik perahu sampai di atas perahu terjadi badai yang ganas kapten kapal ya dia katakan pasti ada orang yang lari di sini Nabi Ayub ada di situ Nabi Nabi Yunus ada di situ maka loncatlah Nabi Yunus. Lantas ditelak oleh ikan paus. Sudah, selesai. Masuk dalam perut ikan, ikan paus. Apa kira-kira terjadi kalau di situ? Tidak. Tidak ada lagi dayanya. Untuk tidak mati. Malah itu, ya... Kayak kaca itu perutnya ikan paus itu dia lihat tapi tidak bisa apa yang dikatakan keluarlah kemanusiaannya Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kumtum minazolim tiada Tuhan kecil wali engkau ya Allah sesungguhnya saya ini menzolimi diriku sendiri dan siapa yang melakukan doa seperti ini, maka dikeluarkan dari seluruh impitannya, dan diberikan lagi kelebihan-kelebihan yang utama dari Allah SWT. Saya perhatikan para ulama, para orang-orang hawas, orang-orang suci, ketika membaca ini betul-betul bergetar, berurai air matanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minasualimi itu yang dia ulang, ulang sampai Allah ijab doanya dikeluarkan dari perut ikan paus itu ini dosa standar ini yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabiullah Yunus bagaimana kalau sudah berkumpul berdosa panca indra tidak sabar lagi sudah di PHK sudah di lockdown sudah turun penyakit corona sudah tidak bisa lagi berdaya Allah turunkan Wa dan ingatlah ketika ayub dia berdoa kepada Tuhannya ya Tuhanku ani mustaniatur wa aku telah ditimpa penyakit dan pada Engkau Tuhan yang Maha penyayang diantara yang penyayang aku tahu bahwa Engkau lah Tuhan diantara yang penyayang diantara semua yang penyayang, ini pasti Dijawab lagi doanya pak. Untuk saat sekarang ini mungkin inilah salah satu doa-doa dari para nabi yang harus kita selalu baca-baca. Ani mustajabur anta arhamu rohimin. Ini kepasrahan yang total ini pak. Ini nabi ayub ini pak apa tuh itu corona bahkan ada yang mengatakan kaya itu corona sebagian ada yang mengatakan begitu tapi kalau ini pak virusnya nabi ayub tidak ada lagi di badannya ini berupa daging habis habis darahnya habis dagingnya. Panca tidak berfungsi normal, matanya sudah buta, telinganya sudah tuli. Ulat-ulat itu begitu penuh di badannya. Dia tidak mati-mati. Bahkan dalam riwayat dia pun satu-satu itu ulat kalau jatuh dari badannya. Eh, ini, ini ada restimu. Saat yang diminta, apa yang diminta? Ya Allah, sisakan sedikit di lidahku ini daging supaya saya tidak lupa menyebut namamu. Ani anta rahimin maka tersisa sedikit daging itu dan itu diucapkan Ani anta rahimin ternyata apa yang terjadi disembuhkan dari dari segala penyakitnya dipulihkan dinormalkan tubuhnya kembali sehat afiat alhamdulillah saya kira inilah tiga contoh doa. Yang bisa kita lakukan dalam suasana seperti ini, tiada lain pendekatan kita melainkan mendekati Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadi, kalau Al-Quran sebagai teman, kapanpun, dan inilah sebagai kesimpulan: jangan pernah puas terhadap ibadah yang sempat kita kerjakan, sekalipun itu ibadah sunnah, apalagi ibadah-ibadah yang fardu. Semoga Allah tetap memberikan keberkahan Allah tetap senantiasa melindungi kita Menguji kita Tetapi Allah akan memberikan semacam peringkat-peringkat Setelah kita lolos dari ujian-ujian itu Barakallahu li wa'alaikum fil qur'anil abim Wa nafani wa'iyakumnal ayati wa zikril hakim Wa taqabbala winni wa minkum tilawatahu Innahu huwal gafurur rahim Allahu Alhamdulillah. Alhamdulillahihim Alhamdulillah. dan kasiharan kami amar. Shalallahu alaihi wasallam. Shalallahu alaihi Allahumma wa salli wa sallim ala hadha an-nabil al karim wa ala alihi wa ashabihi masabi al-ghurara ibadallah itaqullah ta'ala min sima'il wa fudul habar Wa hu amana halun anku wa sajara ala ma'ana allah ta'ala amrakum bada fihi bi nafsi wa sanna bi mala'ikatil musabbah al-kutsi wa sallassalikum ayuhal mukminuna min bariyatil jinni wal ins qala ta'ala mu'jira wa amira Wahai Rasulullah, Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, Abi Bakrin wa Umar, wa Usman, wa Ali, wa wa, tabi tabi wa ya Muhammad Allah wa Muhammad, Muhammad Firdli, Muhammad, Allah Jibril Muhammad al wa Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ida'izil turbawa wal hanifa syai wal munkar wal baghyi lakum tasaddarun wa'skurullah lagi mayaskurkum waskuruhu 'ala ni'amih yzidkun wal dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu tasnaun kaki musalah Allahumma Allah wakwak asyhadu an la ilaha illallah <-tell> <-tell> أشهد أن محمد رسول الله، حيا على الصلاة، حيا على الفراغ، قد ضابط الصلاة، قد ضابط الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا.